Hai pemirsa apa kabar Tetsugi dari kanal Bali Jani kembali menjumpai anda semoga anda ada dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun kali ini saya akan menyajikan konten mengenai dinasti Warmadewa di Bali mendengar nama Warmadewa kita tentu jadi teringat akan sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di Bali dan nama itu juga tidak bisa dilepaskan dari nama raja yang pernah berkuasa di Bali yakni Udayana yang kini diabadikan menjadi nama Universitas terbesar di Bali konten ini saya buat dengan merujuk buku karya DRS inyoman singgin Wikarman yang berjudul leluhur orang Bali dari dunia Babad dan sejarah seperti apa kisahnya silahkan simak setelah ini Sri Kesari Warmadewa adalah raja pertama dari dinasti Warmadewa di Bali Beliau yang bergelar Sriwira Dalam Kesari datang ke Bali pada tahun 913 Masehi diperkirakan beliau berasal dari Sriwijaya persaingan dua kerajaan antara dua keluarga yakni Senjaya dan Warmadewa sudah kelihatan sejak abad ke-6 di Jawa Barat Persaingan itu terus berlanjut sampai abad ke-10. Keluarga Senjaya selalu dibayang-bayangi oleh keluarga Warmadewa. Itu terus berimbas sampai ke Bali. Kerajaan Singamandawa mandawa pun didesak, dan pada tahun 966 Masehi berhasil dipersatukan di bawah keluarga Warmadewa. Sejak saat itu, hanya keluarga Warmadewa yang berkuasa di Bali. Dalam wirasri Kesari memerintah di kerajaan yang bernama Bumi Kahuripan dan berkeraton di Singadwala yang letaknya di Besaki. Adapun tempat pemujaannya adalah merajam Selonding dan Puro Dalem Puri. Raja yang memerintah setelah itu adalah Chandrabaya Baya Singa Warmadewa. Beliau memerintah antara tahun 956 sampai 974 Masehi. Beliaulah yang membangun petirtan yang bernama Tirta Empul di tampaksiring. Candrabaya Singawarma Dewa kemudian digantikan oleh seorang wanita bergelar Wijaya Mahadewi. Nama beliau diabadikan dalam persastinya yang berangkat tahun 983 Masehi. Beliau dikatakan berkeraton di Kadiri. Ratu Wijaya Mahadewi lalu diganti oleh Prabu Udayana Warmadewa. Beliau dinobatkan sebagai raja pada usia 25 tahun, yaitu pada tahun 988 Masehi. Beliau beristrikan seorang wanita bergelar Mahendradhata atau Gunapriya Dharma Pada masa pemerintahan pasangan inilah datang para dari Jawa Timur. Para empu itu nantinya menjadi leluhur warga Pasek Sanak Pitu. Pasangan Udayana dan Mahendra data tercatat memerintah sampai tahun 1011 Masehi. Salah seorang putra pasangan Udayana dan Mayandra data bernama Erlangga. Beliau menjadi raja di Jawa Timur menggantikan pamannya Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama. Erlangga inilah yang melahirkan keturunan penerus Warmadewa yang pada abad ke-14 datang ke Bali dengan titel Arya. Demikian sekilas mengenai dinasti Warmadewa di Bali. Semoga ada manfaatnya.